di sini terlihat sangat ganteng banget persahabat ya Bang Rizky Bilar tentunya dengan penampilan baru yakni rambutnya persahabat ya rambut berni calon pengantin wow <tuh -tuh. terlihat sangat fresh banget persahabat ya terlihat dari raut wajahnya Bang Bilar mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin postingan tersebut repost kembali oleh akun Instagram HP Red Kota Sultan yang ada sebuah kalimat caption yang dituliskan di situ dikatakan Yuhu rambut baru makin kinis katanya persahabat ya makin ganteng tentunya persahabat mudah-mudahan tentunya kita doakan selalu buat abang bila diberikan kebahagiaan dan kesehatan dan tentunya persahabat dalam postingan tersebut banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans yakni ada komentar dari akun Ita sunarti 8290 Mengatakan dalam kolom komentar Kan mau lamaran Harus rapi love Calon manten sehat-sehat dede juga Katanya ya Ada juga komentar lain dari akun instagram Bunda Lala underscore situ mengatakan Masya Allah calon manten berseri-seri Katanya ya Pastinya terlihat sangat bahagia banget ya Doakan yang terbaik tentunya Untuk idola kesayangan kita dan ke kabar selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan yang mana tentunya bakal dikasih vitamin sore hari ini di channel Youtubenya nya Dede Lesti. Para sahabat ya akhirnya Dede foto free wedding. Wow, para sahabat ya, tentunya di sini kita akan dikasih kejutan. Lesti Kejora dan Rizky Billar akhirnya foto free wedding, para sahabat ya. Tentunya jangan sampai nggak nonton. Pantengin terus channel Lesti Channel yang akan memberikan kejutan vitamin bahagia buat kita semua. Terlihat sangat cantik banget dedek Lesti Persabat, ya. Mungkin di sini ada, ada Sunda juga Persabat, ya. Doakan saja tentunya, mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia hari ini dari idola kesengan kita. Info ini kita dapatkan langsung dari akun Sunda Putih Alkorbila. Di situ mereka sebuah kalimat caption juga. Leslar Free wait, akhirnya nantikan di Lesti Channel jam 5 sore ini Wow persahabat ya jam 5 sore ini tentunya jangan sampai ketinggalan Jangan sampai terlewatkan persahabat ya Tentunya pantengin terus channel Lesti Channel Yang akan memberikan kejutan vitamin Lesti dan Izgi Bilar akhirnya foto free wedding Berikutnya persahabat ada juga kabar bahagia dari Papa Daniel Persahabat ya kita lihat aja di akun Instagram pribadinya Bapak Daniel mengunggah sebuah postingan foto terbaru persahabat ya Tentunya fotonya lagi santu ini persahabat ya Kita lihat dalam sebuah caption dituliskan Di situ Bapak Daniel mengatakan lagi cari persiapan guys Wow persahabat ya Tentunya Bapak Daniel lagi cari persiapan untuk acara lamaran nanti persahabat ya Makin penasaran aja nih apa sih yang akan dipersiapkan oleh keluarga Rizky Billar Yang tentunya akan melamar Lesti Kejora nanti hari Minggu tanggal 13 Juni Persahabat ya doakan saja mudah-mudahan tentunya kejutan akan disuguhkan dari kedua keluarga untuk semua Farah fans Dalam pusingan Papa Dali tersebut juga banyak sekali respon dan diwanjiri komentar yakni ada komentar dari akun Instagram Viva V yang berkomentar, "Cari kasurnya yang tahan dan awet, Pak. Akun terjebol, pasti Kakak ngebobol Aduh Ini cute banget, komentar yang ya. Kita tentunya beralih ke komentar lain nih. Ada komentar dari akun Instagram Firda Adesti yang berkomentar, "Semoga persiapannya lancar ya, Pak. Apapun itu, tuh support dari..." Para fans luar biasa, persahabat ya doa terbaik juga tentunya dipanjatkan untuk hubungan Lesti dan Rizky bilang mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tentunya apapun persiapannya kita selalu support kita selalu dukung persahabat ya doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya juga persahabat ada momen spesial banget nih tentunya Lesti kejora ketika ditanya oleh Kak Rivi. Yang mana tentunya Karifi bertanya kepada Dede LSD Momen tersedih bareng Kak Bilar yang Dede rasakan Dan gak pernah Dede dapetin dari orang lain Persahabat ya tentunya Dede menjawab Momen tersebut adalah Abang Rizky Bilar memberikan kejutan dan surprise Yang tak diduga-duga oleh Dede LSD Persahabat ya tanpa sepengetahuan oleh kejora kejuran Rizky Bilar memberikan tentunya kejutan spesial yang membuat dek Lesti bahagia itulah momen terseni Ia ya, bareng Kakak biar persapati yang dirasakan ini cute banget Masya Allah terharu mendengarnya persabat ya doakan saja mudah-mudahan hubungan Lesti dan Rizky Blah selalu diberikan kelancaran dan kebahagiaan Apalagi Dedek menyampaikan juga bersahabat ya, Dedek Lesti tentunya ingin menemanin dan tentunya ingin selalu ada di samping kakak Rizky Bilar bersahabat ya, ketika tentunya Lesti dan Rizky Bilar sudah menikah. Ini romantis banget sahabat ya, Lesti Kejora tentunya ingin selalu di dekat abang Bilar nih. Wow, ini romantis dan tentunya Dedek ingin menjadi istri yang terbaik untuk Rizky Bilar. Doakan yang terbaik kok sahabat ya makin gak sabar tentunya kita menuju halang mudah-mudahan diberikan kelancaran terus untuk acara persiapan Lesti dan Rizky Bilar menjenjang ke acara resepsi pernikahan mudah-mudahan tentunya kita akan mendapatkan kejutan yang paling bahagia yang disuguhkan yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar dalam pusingan tersebut juga banyak sekali dibanjiri komentar yakni dari akun puisi Lestlar mengatakan Masya Allah terharu mimo semoga hubungan lain selar langgeng sampai jannah. Amin. Ada juga komentar lain yang tentunya dibanjat ke ya. Ada komentar dari Sandri514 mengatakan, Hebat buat terharu nak diri love buat kalian berdua semangat. Wow, persahabat ya dukungan serta support. Dari para fans luar biasa banget ya, doa terbaik. Mudah-mudahan. Hubungan Lesti dan Billa selalu diberikan, kelancaran sampai menuju halal. Kita masih menunggu kejutan barunya para sahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dari Lesti dan bila serta cedokan vitamin tentunya akan diberikan oleh idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di sore hari ini para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.